Yesus anak domba Allah yang disembelih Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Dialah yang kumaksud ketika katakan. Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku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 Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya Dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian Ia inilah anak Allah Wahyu 5 ayat 11 sampai 12 Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta makhluk-makhluk dan tua-tua itu Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa katanya dengan suara nyaring Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian